terbaru, terupdate, dan terhangat seputar ya Baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini ada sebuah kabar persahabat ya, yang diposting ala akun HP kentang kota Sultan yang menginfokan bahwa malam hari ini jangan lupa untuk menyaksikan jodoh wasiat bapak-bapak kedua karena ada Iqbal kembali hadir di JWB persahabat, ya seorang Rizky Bila yang kembali tentunya syuting JWB 2 kita wajib dukung yang terbaik untuk acara idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, kita lihat juga persahabatan kita mampir ke unggahan RCTI di akun Instagram pribadi RCTI Ini mengunggah sebuah postingan foto cute dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar. Ada kalimat caption yang luar biasa banget yang dituliskan di postingan tersebut. Baper banget kan, lihat mereka berdua semalam di acara Indonesian Music World 2021 Kalau baper langsung aja, yuk saksikan kembali tayangan ulangnya Hanya di Youtube RCTI, Entertainment, dan di Facebook official RCTI itu wow, wakit banget ya, Masya Allah Terleslar-leslar nih, tentunya kita semua Masya Allah banget ya Melihat kegiatan keromantisan yang selalu disuguhkan oleh idola kesayangan kita Hingga banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan Dari para fans sejati Leslar, yakni dari akun M.Arkan108 Mengatakan dalam kolom komentar Selalu baper sama Leslar, maaf fans Pokoknya mereka mah bukan sensasi, tapi prestasi itu Terbukti bahwa idola kesengan kita bukan kaleng-kaleng persahabat ya. Selalu membanggakan dan selalu berkarya dengan baik untuk kabar berikutnya, ada sebuah vitamin bahagia terbaru malam hari ini Perhatikan di rumah kakak Bilar, persahabat ya Lagi asik main biliar bareng tim Masya Allah banget, yang memakai baju putih tuh wah wow, luar biasa di match-nya Mudah-mudahan saja, itulah kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan Dan kita lihat juga keunggah berikutnya Diunggah di IG kakak Bilar, persahabat ya kakak Bilar lagi iklan MS Glow Formal. Wow, masya banget yang mudah-mudahan rezeki selalu lancar dan berkah berkah untuk idola kesayangan kita. Postingan ini juga kembali oleh akun Sentelak Putih, underscore bilar ada kalimat kansen pun dituliskan di postingan tersebut. Endernya pun harus satu frame berdua, ya Kak, bucin bener sih. Ini suami orang, masya banget ya. Memang luar biasa, cute dan menggemaskan sekali ini Kakak bilar membuat para ulama leslah, tentunya pasti baper banget melihat idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya juga di sini kita lihat ada sebuah unggahan dari kakak Bilar yang mana kakak Bilar mengunggah sebuah kalimat di gas pribadinya juga persahabat perhatikan kalimatnya mengenai soal kura-kura yang ditaruh di kolam berenang oleh salah satu anggota tim kami kami mohon maaf sebelumnya karena jujur kami tidak mengetahui hal tersebut. Namun mewakili anggota tim yang mungkin pada saat itu alpa atau tidak mengetahui bagaimana cara mengurus kura-kura kami leslar dengan segala kerendahan hati Meminta maaf kepada pecinta hewan khususnya pecinta kura-kura semoga dengan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kami Salam Hormat Tiba-tiba persahabatnya kakak Bilar menurunkan sebuah kalimat permintaan maaf mengenai banyak sekali tentunya yang berkomentar Yang tim memberikan tanggapan Soal kura-kura milik kakak milar Yang dikasih oleh A. Irfan Yang ditaruh di kolam renang Ini diunggah kembali oleh Kostal Putih Bilar Ada kalimat kerson juga dituliskan Mohon pengertiannya Semua sedang proses dalam belajar Persahabatnya, maaf, Mohon dimaklumi Hingga banyak tanggapan komentar Yang diberikan yakni, dari akun Instagram Nurcahnya 2525 mengatakan dalam kolom komentar Oh, jadi masalah ini ya di tiktok video 5 detik yang hujatnya heboh ternyata persahabatnya rame nya lagi di tiktok tentunya mengenai kura-kura les dan lar persahabat, ya, Pak. dan kita lihat ke unggahan berikutnya persahabatnya perhatikan di unggahan ini yang diposting oleh akun sahabat Lestler Taiwan yang mengunggah kembali komentar di Twitter persahabatnya dari akun GAL atau Kitty persahabat persahabatnya itu menyampaikan sebuah kalimat komentar Fans Lestler sadar gak kalau mereka berantem di tiktok gue mereka ngasih gue energi man alias chances gue dapat endorsean malah jadi meningkat juga katanya persahabat ya ternyata Biangnya ada di salah satu akun ini, bersahabat ya, yang mana ingin mendapatkan uang, tentu dia menamakan nama Leslar sebagai bahan. Tentunya, perbincangan di TikTok persabat ya, kita lihat juga di kolom komentar. Banyak tanggapan yang diberikan. Dari akun di in 11 mengatakan, astagfirullah, miris sekali ingin dapat cuan dengan manfaat nama Leslar sangat disayangkan, gak akan berkah hasil uangnya buat dia. itu Persahabatnya di garis bawahi, ini rame banget di tiktok soal kura-kura Les dan Lar, ternyata sudah terjawab, ini biangnya persahabatnya miris banget sih dengernya hanya ingin mendapatkan uang tetapi jalannya tidak baik persahabat ya yuk kita viralkan tentunya mudah-mudahan saja tidak ada akun-akun lagi yang memanfaatkan nama Lesler apalagi sampai menyudutkan, memfitnah dan selalu menggunjing idola kesayangan kita. Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan keberbaiki selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesti dan Rizky Bila selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan menurutkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.